Selamat datang di Mata Kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud disebut juga anomali. Kegunaan dari normalisasi dipakai sebagai metodologi untuk menciptakan struktur tabel dalam basis data, dan juga dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan oleh metode lain misalnya IR. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, Misalnya, menyebabkan ketidak data atau membuat sesuatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Ada tiga macam anomali. Anomali yang pertama, anomali permajaan. Ini terjadi bila ada pengubahan pada sejumlah data yang mubazir tetapi tidak seluruhnya diubah. Yang kedua, anomali penyisipan. Ini terjadi jika pada saat penambahan hendak dilakukan, ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen data tersebut justru menjadi kunci. Anomali yang ketiga yaitu anomali penghapusan. Ini terjadi sekiranya sesuatu baris atau tabel yang tidak dipakai dihapus dan sebagai akibatnya terdapat data lain yang hilang. Ini contoh anomali peremajaan. Jadi seandainya pemasuk citra ini pindah ke kota lain, misalnya Bogor dan perubahan yang hanya dilakukan pada data pertama, maka akan terjadi ketidakkonsistenan. Yang kedua ini contoh anomali penyisipan. Bagaimana caranya menyimpan fakta bahwa ruang guru bernama Arjuna terdapat pada gedung selatan. Kemudian penyisipan tidak dapat dilakukan mengingat tidak ada informasi kuliah yang menggunakan ruangan tersebut. Kemudian ini contoh lain anomali penyisipan. Misalnya masalah akan timbul bila dibuka kursus baru misalnya bahasa Jerman dengan biaya sebesar 70.000 akan tetapi untuk sementara belum seorang pun yang mengambil kursus ini. Akibatnya data kursus baru ini tidak dapat dicatat. Kemudian ini contoh anomali penghapusan. Bagaimana jika kita menghapus baris data kuliah matematika? Ya, matematika 1. Jika demikian maka kita kehilangan informasi bahwa terdapat ruangan bernama Rama di Gedung Selatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dependensi. Dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dependensi menjelaskan hubungan antar atribut, atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Dependensi ini kelak menjadi acuan bagi pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Ada empat jenis dependensi. Dependensi yang pertama yaitu dependensi fungsional. Suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai Y berhubungan dengan sebuah nilai X. Jadi X secara fungsional menentukan Y Jenis dependensi yang kedua yaitu dependensi fungsional sepenuhnya Suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional penuh terhadap atribut X Jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X dan Y Tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X Jenis dependensi yang ketiga yaitu dependensi total Suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X jika Y memiliki dependensi total terhadap X dan X mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Yang keempat dependensi transitif. Atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Ini contoh fungsional dependensi, jadi X menentukan Y. Catatannya, bagian yang terletak di sebelah kiri tanda panah tersebut disebut penentu atau determinan, dan bagian yang terletak di sebelah kanan disebut yang tergantung atau dependen. Contoh lain ini fungsional dependensi, kemudian ini juga contoh fungsional dependensi, Selanjutnya, ini contoh dependensi fungsional sepenuhnya. Ya, ada mahasiswa dengan atribut NRP, nama mata kuliah, dan nilai. Nah, relasinya seperti ini. Contoh lain, dependensi fungsional sepenuhnya dapat dilihat di sini. Ada pelanggan dengan atributnya, kemudian relasinya. Nah, mengingat bahwa nomor fax bergantung pada kode pelanggan dan kota dan juga bergantung pada kode pelanggan, yang tidak lain adalah bagian dari kode pelanggan kota, maka nomor fax tidaklah mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap kode langganan dan kota. Dengan kata lain, nomor fax hanya mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap kode langganan. Ini contoh dependensi total, ya kode pemasuk dan nama pemasuk. Kemudian ini juga dependensi total, kode jurusan, nama jurusan, ini dependensi transitif, kemudian ini masih dependensi transitif. Selanjutnya tentang diagram dependensi fungsional ya, diagram dependensi fungsional ada diagram yang digunakan untuk menggambarkan dependensi fungsional. Diagram ini menunjukkan hubungan antara atribut yang menjadi penentu atribut lainnya dengan hubungan yang dinyatakan dengan tanda panah. Jadi seperti ini ya, ada dekomposisi tak hilang. Dekomposisi ialah proses pemecahan suatu relasi menjadi dua relasi atau lebih. Dekomposisi tidak hilang artinya bahwa tidak ada informasi yang hilang ketika relasi dipecah menjadi relasi-relasi lain. contoh dekomposisi, dekomposisi tak hilang dan dekomposisi hilang. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal tertentu bila memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Ada tujuh macam bentuk normal. Setiap level normalisasi bergantung pada level sebelumnya. Semakin dalam levelnya, relasi mempunyai kecenderungan lebih baik. Dalam arti memiliki problem yang lebih kecil, ataupun sama sekali tidak memiliki permasalahan anomali. Kita lihat yang pertama, bentuk normal pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris, tidak memiliki atribut yang berulang. Nah, diubah ke dalam bentuk normal itu dengan cara membuat setiap baris berisi kolom dengan jumlah yang sama, dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Relasi yang memenuhi bentuk normal pertama umumnya memiliki masalah kemubaziran dan mengakibatkan ketidakkonsistenan pada saat perubahan data. Dan walaupun ketidakkonsistenan dapat dari terjadi ketidakefisienan waktu sewaktu mengubah data. Kunci dari bentuk normal pertama ini berarti satu baris satu nilai satu kolom satu nilai. Contohnya seperti ini. Nah ini hasil untuk bentuk normal pertama jadinya seperti ini. Contoh yang kedua, untuk bentuk normal pertama, hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, kita bahas tentang bentuk normal kedua. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama, dan semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Dengan kata lain, setiap atribut harus bergantung pada kunci primer Nah Diubah ke bentuk norma kedua ini dengan melakukan dekomposisi terhadap nilai relasi tersebut Dapat dilakukan dengan menggambarkan diagram dependensi fungsional terlebih dahulu nah, Berdasarkan diagram ini, relasi dalam bentuk norma pertama dapat dipecah ke dalam sejumlah relasi Kuncinya yang pertama, jelaskan anomali yang terjadi berikut contoh. Yang kedua, tentukan kandidati. Yang ketiga, buat fungsional dependensi. Yang terakhir, dekomposisi. Jadi ini contohnya untuk yang bentuk normal kedua. Kemudian hasilnya dari bentuk normal kedua menjadi seperti ini. Relasi-relasi hasil dekomposisi yang memenuhi bentuk uh, normal kedua. Berikutnya, kita bahas tentang bentuk norma ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma ketiga jika berada dalam bentuk norma kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, diubah ke bentuk norma ketiga dengan melakukan dekomposisi terhadap relasi tersebut. Kuncinya, tentukan kandidat key kemudian buat fungsional dependensi dan lakukan dekomposisi. Ini contohnya. Kemudian hasilnya jadi seperti ini. Ini memenuhi bentuk norma ketiga. Kemudian yang berikutnya tentang BCNF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal biensi jika dan hanya jika semua penentu atau determinan adalah kunci kandidat, atribut yang bersifat unik. BCNF merupakan bentuk normal sebagai perbaikan terhadap bentuk normal ketiga. Nah, suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi bentuk normal ketiga, tetapi tidak sebaliknya cara mengkonversi relasi yang telah memenuhi bentuk normal ketiga ke bcnf Chang pertama carilah semua penentu dan bila terhadap penentu yang bukan berupa kunci kandidat pisahkan relasi tersebut dan buat penentu tersebut sebagai kunci primer kunci dari bcnf tentukan kandidat Q kemudian buat fungsional dependensi dan dekomposisi ini contoh dari BCNF, jadi seorang siswa dapat mengambil sejumlah kursus bahasa, setiap tutor hanya mengajar pada sebuah kursus bahasa, kemudian setiap siswa pada setiap kursus bahasa hanya diajar oleh seorang tutor, terus suatu kursus bahasa yang sama bisa saja memiliki lebih dari satu tutor. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Kemudian contoh lainnya, ini untuk F juga. Hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk normal keempat. Nah ini berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai, multivalue dependensi, pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Ini contohnya. Kemudian di BCNF, jadi seperti ini. Kemudian berikutnya bentuk normal keempat. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk normal kelima dan DKNF. Bentuk tahap kelima, nama lainnya ini Project Join Normal Form, PJNF. Berkenaan dengan ketergantungan relasi antar tabel. Pembahasan kedua bentuk norma ini cukup kompleks, tetapi manfaatnya tidak begitu besar. Karena itu, pembahasannya akan diabaikan di kelas ini. Demikianlah pembahasan mengenai normalisasi untuk mata kuliah basis data. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.